Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi terbaru dan kabar-kabar menarik seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama bersahabat ya kita awali dengan kabar spesial info dari l 2 ID Ini menginfokan untuk warga Konoha Karena tentunya warga Konoha ini diwajibkan diharuskan bersahabat ya untuk berkumpul di Roomnya Bunda Lesti di Jux, persahabat ya. Kita lihat nih, infonya Jux. Rooms Lesti, mari berkumpul. Wahai fans, lase ke Live tuh, persahabat ya. Yuk, kita mampir ke Roomsnya Lesti di aplikasi Jux. Ini info nih untuk kita semua. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya juga persahabat perhatikan di sini ada dengan spesial juga nih vitamin bahagia kita dapatkan di channel youtube leslor entertainment yang belum mampir silahkan cus mampir aja ke channel youtube nya leslor entertainment persahabat ya karena vitamin bahagia sudah di off nih di channel YouTube-nya Leslar, nih seru banget ya. Ini Bunda Lesti, temani Papa Bilar main bola. Aduh, cute banget ya, dan kita doakan juga nih untuk channel YouTube Leslar Entertainment. Mudah-mudahan bulan ini tembus di angka 1 juta subscriber. Persahabatnya ini juga doa dan harapan dari Papa Bilar. Mudah-mudahan channel YouTube Leslar Entertainment tembus di angka 1 juta bulan ini bersahabat ya. dan biar mendapatkan Silver Button nih. Dari Youtube Masya Allah banget yang kita doakan yang terbaik Untuk idola kita Momen ini pun di repost kembali oleh Akun Rosa Unsconless24lar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Yuk yang belum subscribe Channel Eslan Entertainment Kita bantu Papa Bi wujudin keinginannya Akhir bulan ini itu bersahabatnya Yuk kita sama-sama kompak kita wujudkan mimpi dari Papa Bilar mudah-mudahan Entertainment bisa tembus di angka 1 juta subscriber untuk ke kabar berikutnya persahabat ada kabar spesial juga yang kita dapatkan dari Bu Pol ya perhatikan diunggah Bu Pol ini mengunggah sebuah kabar yang sangat luar biasa membahagiakan dari liburan 6 yang diunggah oleh Bu Pol persahabat ya. Leslar Entertainment bakal rilis proyek Leslar Metaverse tuh. Hingga saat ini, waktu tersebut masih menunjukkan sisa sekitar 8 hari lagi hingga akhirnya waktu hitung mundur selesai. Berdasarkan deskripsi di situs resminya, Leslar Metaverse mengusung tema cyber untuk metaverse-nya. Dunia digital bertema masa depan cyber di mana setiap orang di Indonesia dan dunia dapat bertemu, berkomunikasi, bermain, bekerja, bahkan berkompetisi secara virtual. Tulislah selar metaverse dalam situs resmi. Selain itu, terlihat juga ada sebuah token kripto yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan transaksi di metaverse milik Rizky dan Lesti yaitu Leslar Coin. Tuh persembahan ya, best banget kan Leslar Metaverse. Membara selalu semangat, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita Bunda Lesti dan Bapak Bilar semoga selalu dipermudah, diperlancar dan diberikan kesuksesan. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan. Dari akun Ida Aja 4 mengatakan, cepet banget ya masuk berita, tuh semangat banget nih ya, leslar Metaverse, kalau berita-berita baik pastinya tentunya kita juga bahagia. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram, puluh 245 mengatakan, Masya Allah berkah dan semakin sukses keluarga Leslar dan bisa mewujudkan impian seperti Bilar ucapkan ingin membuat kerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan menciptakan lapangan kerja dan kemudian bisa membantu sesama yang lain sukses dan sebagai keluarganya Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin mudah-mudahan persahabat yang Bismillah diberikan kemudahan diberikan kelancaran sukses besar project Leslar Metaverse a dan kita lihat juga persahabat ya ada kabar masih dari bu Paul persahabatnya, perhatikan di igas pribadi bu Pol ini mengunggah sebuah kabar persahabat ya perhatikan di sebuah kalimat yang diposting. Lagi dan lagi, sekarang media akun gosip lagi rame up berita kelahiran artis, tapi komennya beberapa nyindir Leslar dan terjadi lagi, Leslar adalah peran utama. Dokter ya, memang ternyata banyak sekali akun-akun gosip yang lagi rame mengunggah sebuah kabar berita kelahiran artis. Tapi, komennya memang beberapa menyidir Leslar. Pesawat, ya, ini diungkap di posting diunggah oleh Bu Paul. Dan terjadi lagi, kata Bu Paul, Leslar adalah peran utama, tuh, sahabat ya. Untuk kita saja, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, kita harus stay tune Dan pantungin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh